Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat Teman-teman anda berada Kesehatan itu cukup mahal ya Kemudian waktu juga cukup berharga bagi kita Maka dalam waktu yang singkat ini Saya mencoba memperkenalkan sebuah produk Dari negara Turki Yang namanya PNJ Saya sudah memakai produk ini Ada beberapa kegiaturan kurang lebih Alhamdulillah kesehatan tubuh saya semakin membaik tenaga kita juga semakin bagus untuk beraktivitas untuk kegiatan kita sehari-hari jadi saya juga sudah banyak memperkenalkan program itu pada teman-teman kita yang lain yang mengalami penyakit-penyakit seperti misalnya asam lambung Diabetes ada sakit mata, ada sakit kepala, sakit perut, sakit kakinya dan sebagainya. Alhamdulillah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jadi kepada teman-teman sekalian, mari sama-sama kita ya memakai produk yang cukup luar biasa ini karena memang sudah pada waktunya kita beralih dari obat yang kita sama ini kita mengkonsumsi pil dan sebagainya. Ternyata hari ini sudah ditemukan sebuah obat yang terbaru cukup secing dengan tempel di kulit kita Kemudian obat bekerja melalui pori-pori dan masuk ke pembuluh darah pembuluh darah kita Dan selanjutnya menyerang di berbagai tempat penyakit yang ada di tubuh kita Jadi ini cukup luar biasa produk di tahun ini mari sama-sama kita memanfaatkan produk ini sebaik banyak untuk kesehatan kita dan keluarga kita Demikian penyampaian dari saya